Jadi cara menjerengan lagu ini dari awal sampai habis hanya seperti itu Sekarang langsung saja saya contohi pakai lagu masih